Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini promosikan ini batu akik kejubung ungu. Ini kejubung ungu. Ini ring monel pesanan. Anda bisa lihat ini. Bagus, halus. Ini ring-ring 8. Ini sudah ada memonya Harganya murah hanya 150.000 Bisa beli dari tempat ini sudah termasuk memo Anda bisa lihat ini Anda bisa cek memonya ini di indokem.net Untuk dimensinya sekitar 16 kali 12 kali 6 mm jika anda tidak suka dengan ringnya ini, anda bisa copot sendiri kalau saya jual yang gini aja langsung tidak ada coba cobotan seperti ringnya harganya murah, untuk pemesanan bisa menghubungi nomor yang di video ini nanti untuk memonya Terima kasih atas berkeyakinan. Saya persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.